Assalamualaikum semua Kalau ini mau buat pepes ikan patin Ini ada 1 kg ikan patin Yang sudah dibersihkan akan dalamnya Dan dilumuri dengan jeruk nipis Untuk bahannya ada Bawang putih, bawang merah, miri Cabai, tomat, daun salam Daun jeruk, kemangi Serai Untuk pembungkusnya ada daun pisang klutuk Yuk lihat video berikut Bahan-bahan yang akan kita blender Ada cabai, bawang putih, bawang merah dan miri sebelumnya dipotong-potong dulu ya guys Kita iris tomat tipis-tipis Kita potong ikan patinnya yang sudah dilumuri dengan jeruk nipis Setelah dipotong, mari kita cuci lagi supaya bersih Sebelum kita blender, kita kasih sedikit air Masukkan cabai Bawang putih, bawang merah, serta mirih Masukkan sedikit garam Kita aduk-aduk merata Masukkan bumbu yang sudah di blender Ratakan dan diamkan selama 30 menit Saatnya kita bungkus, kita masukkan daun salam, daun jeruk, serta kemangi Dan serai Kita masukkan ikannya Tambahkan satu tomat. sudah jadi guys hatinya sangat cantik sekali dan tunggu gas selera makan yuk kita coba hmm mantep banget guys silahkan dicoba